Bismillahirrahmanirrahim Jadi kalau Anda ingin kaya Pertama, yang mesti usaha kerja, Ikhtiar Gunakan secara maksimal anugerah yang Allah berikan kepada kita Manusia itu istimewa, mulia Bahkan semua yang ada di alam ini Diciptakan oleh Allah untuk berkhidmat kepada kepentingan manusia Tujuan pokoknya untuk ibadah kepada Allah jadi ini bisa ditundukkan Silahkan, masya Allah yang di laut begitu dalam, di bawah manusia sampai nyari minyak tuh bisa ke laut. Teknologi apa yang bisa dibuat manusia? Bumi bisa ditembus, ya bahkan bisa bikin pesawat terbang. Aku bayang dulu seperti itu, bikin bangunan tinggi, hewan bisa tunduk macam-macam segala. Allah tundukkan semuanya. Jadi kita ini istimewa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di kepala kita ada pikiran akal kita. Semakin akal itu diasah semakin kuat semakin semakin tajam semakin kreatif semakin mudah berusaha berkarya. Karena itu sepanjang kita berikhtiar, mau usaha aja dapat rezeki. Ya. Tapi ingat ya, rumusnya begini. Jangan langsung disimpulkan begitu langsung usaha otomatis turun saat itu, belum tentu. Nanti Allah akan melihat. Ya, melihat apakah dalam usaha ini ada semangat untuk mendekat kepada Allah. Ya kadang-kadang misalnya begini ada orang usaha sambil doa dulu salat doa terus usaha, uh keras doa dzikir apa pulang-pulang nggak -pulang, dapet, kan? Ada yang begitu tuh yakin saya. Kenapa salah satunya karena Allah ingin melihat yang lebih dibandingkan dari pekerjaan dunia itu bakal akhalan. Ya, Kalau dunia mah sekarang dapat besok bisa habis, dapat 100.000 beli pulsa besoknya habis. Terus kalau pulsa hidupnya meninggal, wafat, untuk akhiratnya mana? Makanya kadang-kadang yang dilihat oleh Allah paling maksimal itu, itu ibadahnya. Karena itu bakal yang hakiki untuk pulang. Allah tuh maha pencemburu. Kalau orang banyak ngejar dunia, sementara ibadahnya sedikit, itu dilebihkan dulu oleh Allah ibadahnya. Jangan-jangan sekarang duha begitu dapat, besoknya gak duha lagi. Maka dilihat lagi besoknya nih, duha lagi gak nih? Malam tahajud lagi gak nih? Karena itu saya berikan kepada anda satu rahasia ya. Kalau anda sudah berikhtiar dengan ibadah,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 Ini jangan kira kalau hari pertama Anda berusaha, belum datang rizkinya, jangan dikira nggak turun. Boleh jadi Allah akumulasikan nanti dengan hari kedua, dengan hari ketiga, tiba-tiba datanglah rizki yang tidak kita duga nilainya. Dan kadang-kadang manusia lupa kalau itu-itu kumpulan dari pekerjaan dia dari dari hari pertama. Ya, jadi yang Anda simpulkan begini, ada orang nggak sholat, enggak apa, langsung dapat di hari itu. Ya mungkin yang dia kejar dunia aja keadilan Allah berlaku, kamu nyari dunia, ya udah dunia, akhirat gak dapat apa-apa baca lagi Qurannya, Qur'an surah kedua ayat 200 wa nasi ma atina fid dunya, wa fil min ada sebagian manusia yang cuma nyari dunia, akhirat gak dia pikirin dia gak peduli dengan mati, dia cuma takut dengan miskin, yang penting kaya dunia besok, ya gimana nanti, kita balik, nanti gimana mau bekerja, tiba-tiba masuk pekerjaan sama bos dilarang sholat jumat ayo, pernah gak ada kasus seperti itu? lama-lama gak boleh sholat, lama-lama disuruh keluar dari Islam tuh, pernah gaji gak seberapa? gaji cuman sejuta, sejuta setengah ya Allah dilarang sholat apa anda tega menukar surga anda? besok-besok wafat Ya ada orang ingin seimbang dunianya oke, akhiratnya mantap karena itu dia sebelum kerja dia doa Itu yang diimbangkan oleh Allah. Akhiratnya supaya abadi. Kaya dunia, akhirat juga mesti mewah. Jangan sampai kaya dunia, akhiratnya tetap, itu tidak diinginkan. Allah itu Maha kasih. Ya, begitu cara membacanya.